Wah, tentunya hari ini Bang Bilar lagi di lokasi syuting persahabat ya, semangat banget nih ya. Tentunya untuk mencari rezeki nih untuk keluarga kecilnya nih, masya Allah. Terlihat Abang Bilar sedang istirahat bersama teman-temannya, masya Allah. Kalau ada bininya sih pastinya dilapin tuh persahabat ya Keringatnya hari ini. Tidak ditemani oleh sang istri tercinta, Rizky Pilat, tentu di lokasi street hanya bersama Bang Aril atau sahabat. Ya, doakan selalu mudah-mudahan Abang Pilat selalu diberikan kesehatan, amin. Ya, rubel alamin terpantau ya ya abang bila sedang minum ketik-ketik istirahat shooting persahabat ya masya allah semangat terus doakan support untuk idola kita tetap semangat.